Bagar tu. Saya dah layak. Tak murah. Memperbaik yang mahal ganu. Kulak sini. Kulak sini. Kulak sini. Nali keting. Eh! Kila bilau wajahkan ni. Tan. King mati tira-tira ke. King mulai ke ibangnya sirin. Eh! Sere. Seba tak lah. Kulak. Kulak. Kulak sini. Kulak sini. Kulak sini. Kulak sini. Kulak sini. taruh ini, taruhin, kin, man, kita ikat? tularai nah, naiban Oi, poto ini Tahun negara negeri yo tahun kalau Tolong. makan makan dan cipang Ani mau. Gala milakan cep, aki aki ambilak gay, um, belum letak. Gagal Irin, milakan, kiam bulak ya, ambilak ini um, tidak kula, eh. tidak kula.